Ini huruf P-A S Dibaca Bas Ini huruf P-I-L Dibaca Bil Ini huruf P-R-A Dibaca Bra Ini huruf p In U e. n Dibaca Bun Ini huruf D A N G dibaca dan. Ini huruf D A R dibaca dar. Ini huruf C H dibaca ca. Ini huruf C A Dibaca Jan Ini huruf C A U Dibaca Jau Ini huruf K A N Dibaca Kan Ini huruf K E T Dibaca ket. Ini Dibaca Ini huruf L A M Dibaca Lam Ini huruf L I -E N dibaca Lin Ini huruf L O N Dibaca Lon Ini huruf Dibaca ma ini huruf M A U dibaca mau ini huruf M E N dibaca men ini huruf M U R dibaca mur ini huruf. dibaca nas ini e huruf e, a t dibaca nat ini e huruf p a h dibaca pa ini e huruf p n dibaca pan ini e Dibaca Ruk Ini huruf R U M Dibaca Rum Ini huruf S A N G Dibaca Sang Ini huruf T E L Dibaca Tel Ini